Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahalahu wa nusolim wa nusolim waala rasulillahikurim. Salam sejahtera. Saudara-saudara kaum Muslimin, rahimakumullah, dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini di video saya kali ini saya akan mencoba membacakan beberapa hadis dari Nabi saw. Yang saya kutip dari Atau saya baca langsung dari Kitab Fadila Amal ya. Kitab Fadila Amal Maka insya Allah uh, Didengarkan Dan insya Allah Diniat amal dan sampaikan Terutama kepada Keluarga-keluarga kita Kemudian kedua orang tua kita Saudara-saudara kandung kita Kemudian kepada kerabat-kerabat kita Birman-Birman kita dan kepada umat seluruh alam dan insya Allah uh, akan menjadi asbab hidayah buat mereka. Nah pada uh, video saya kali ini saya akan membacakan tentang ancaman hadis tentang uh, apa ancaman meninggalkan Solat berjamaah. Saya akan mencoba membacakan hadis-hadis tentang ancaman-ancaman yang keras, ya untuk orang-orang yang meninggalkan sholat, terutama sholat berjamaah di masjid, maka simak baik-baik pembacaan hadisnya, insya Allah setelah kita mendengarkan daripada beberapa hadis yang saya bacakan ini, insya Allah menjadi itiba buat kita dan bagi siapa yang sudah paham dengan hadis ini, insya Allah menjadi uh, apa menjadi asbab turunnya jasbah. Untuk beramal buat diri kita, khususnya buat diri saya dan diri tuan-tuan di luar sana yang menyaksikan video saya ini, insya Allah, dan akan menjadi asbab hidayah buat orang-orang yang sampai hari ini masih menangguhkan sholat. Ya, insya Allah, saya akan bacakan. Kita mulai dari hadis yang pertama <tuh> dari Ibnu Abbas ma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mendengar azan dan tidak memenuhinya tanpa ada ujur yang menghalanginya, maka solat yang dikerjakannya tidak akan diterima. Saya ulangi. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mendengar azan dan tidak memenuhinya tanpa ada ujur yang menghalanginya, maka sholat yang dikerjakannya tidak akan diterima. Para sahabat bertanya, "Apakah ujurnya? Maka beliau, sallallahu alaihi wasallam, menjawab: 'Takut atau sakit.' Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Hibban dan Ibnu Majab dalam kitab Atargib. At Oke, saudara, itu hadis yang pertama, kemudian." Ada keterangan daripada hadis ini ya Saya akan bacakan Maksud tidak akan diterima sholatnya adalah Dia tidak mendapat pahala dari sholatnya Meskipun kewajibannya telah tertunaikan Saya ulangi Maksud tidak akan diterima sholatnya adalah Dia tidak mendapatkan pahala dari sholatnya Meskipun kewajibannya telah tertunaikan Inilah ma'an hadis-hadis yang menyatakan bahwa Sholatnya tidak sah sebab sifat salat yang semest, yang mestinya ada dan sebagai penyebab kehormatan tidak terdapat dalam salatnya. Inilah pendapat imam kita, sedangkan para sahabat dan sebagian tabi'in berpendapat bahwa meninggalkan salat berjamaah tanpa ada ujur adalah haram. Oleh sebab itu salat berjamaah itu fardu sehingga banyak ulama yang berpendapat bahwa orang yang meninggalkan salat berjamaah tidak sah solatnya, sedangkan Majab Hanapi, nah kita akan mendengarkan pendapat Majab Hanafi ya. Sedangkan Majab Hanafi berpendapat sah solatnya, tetapi dia berdosa karena meninggalkan solat berjamaah di masjid. Nah, seorang sahabat meriwayatkan, yakni ini Ibnu Umar, uh, saya ulangi, Ibnu Abbas anhumah, meriwayatkan sebuah hadis." Bahwa dia berdoa Karena mengingkari Allah dan Rasulnya Bahwa Dia berdosa nah, Saya ulangi Dari riwayat Ibnu Abbas Meriwayatkan sebuah hadis Bahwa ia berdosa Karena mengingkari Allah dan Rasulnya Ia berkata Barang siapa mendengar azan lalu, lalu dia tidak solat berjamaah Berarti dia tidak menghendaki Kebaikan dan tidak dikehendaki mendapatkan kebaikan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, barang siapa mendengar azan, mendengar azan, barang siapa mendengar azan lalu tidak salat berjamaah, maka lebih baik dituangkan timah mendidih di lubang telinganya. Nah, ini bukan saya yang mengatakan ya, tapi ini sesuai hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pendapat para sahabat dan pendapat para ulama mazhab ya jadi berbeda-beda. Tujuannya satu. Ujung-ujungnya kita ini tidak boleh meninggalkan Salat berjamaah. Siapapun dia, ya, mau presiden, mau apa, wakil presiden, mau wali kota, bupati, ayahanda, ya, kapala dusun, rt rw. Semua masyarakat dari kalangan atas maupun kalangan bawah yang mengaku Muslim, kemudian mereka masih menunda-nunda daripada panggilan Allah Subhanahu Wa Taala, yakni sholat berjamaah di masjid, maka akan ditolak. Bahkan lebih baik di, di, apa? dituangkan timah mendidih di telinganya Karena kenapa mengaku Muslim tidak menunaikan perintah Allah dan Rasulnya. Jadi ini ancaman yang sangat luar biasa. Ya, nah. oke okay, kita lanjutkan ke hadis yang kedua. Dari Muas bin Anas anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, <tuh> kebatilan yaitu kekufuran dan kemunafikan terbesar adalah orang yang mendengar seruan muajin untuk sholat, tetapi dia tidak memenuhinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad Tabrani dari kitab At-Targib. Saya ulangi dari Muas bin Anas An radiallahu anhu bahasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kebatilan, yaitu kekufuran dan kemunafikan terbesar adalah orang yang mendengar ajian seruan muajin untuk solat tetapi dia tidak memenuhinya. Nah, hadis riwayat Ahmad Tabrani dari kitab At-Targib. Sungguh keras ancaman dan celaan dalam hadis ini Sehingga perbuatan seperti itu digolongkan sebagai kufur dan munafik Seolah-olah hal itu tidak mungkin terjadi pada diri seorang muslim Dinyatakan dalam hadis yang lain Cukuplah seorang itu ditimpa keburukan dan kerugian Jika dia mendengar azan tetapi tidak memenuhinya Ya, Cukuplah seorang itu ditimpa keburukan dan kerugian jika ia mendengarkan suara azan tetapi tidak memenuhinya nauzubillah Sulaiman bin Abi Hasma Hasmah radhiyallahu anhu yakni seorang sahabat yang disegani lahir pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu dia masih terlalu muda untuk meriwayatkan hadis-hadis yang didengarnya pada zaman Khalifah Umar radhiyallahu anhu ia ditugaskan untuk mengawasi pasar untuk mengawasi pasar. Pada suatu hari, suara kata, pada suatu hari Umar Abdul Anhu tidak menemuinya dalam solat subuh atau dalam solat jamaah subuh. Maka Umar Abdul Anhu menemui ibunya dan bertanya, mengapa Sulaiman tidak datang solat subuh? Ibunya menjawab, tadi malam. Dia sholat sunnah semalam suntuk Sehingga tertidur hmm. Apa jawaban Umar? Hadirin Jawaban Umar Begini Aku lebih menyukai sholat subuh Dengan berjamaah di masjid Daripada sholat sunnah semalam suntuk Masya Allah. Jadi kewajiban fardu ini Lebih kita utamakan daripada amalan-amalan sunnah ya Apabila amalan fardu itu sudah Tiba waktunya, maka segeralah kita Memenuhinya, jangan tunda-tunda lagi Ya Dan apabila Amalan-amalan infirodi atau amalan-amalan Sunnah itu sudah tiba waktunya Maka jangan ditunda juga Segera kita amalkan Segera kita melakukan melakukan Mengamalkan amalan-amalan sunnah Yang sudah menjadi istiqomah Kita buat setiap hari Maka Semoga menjadi Itibab buat kita dan menjadi asbab hidayah Untuk umat seluruh alam Dimanapun berada Ya, Kiranya Dua hadis tersebut udah cukup Dan insya Allah nanti saya akan lanjutkan Di lain waktu <tuh> Buat teman-teman yang Menonton video saya ini Tolong video saya ini di Subscribe Channel youtube saya ini di subscribe Di like dan di share dan silakan tinggalkan komentar di kolom di bawah kolom komentar ya apabila saya salah dalam video saya ini maka saya minta maaf karena saya juga baru belajar ya saya juga baru belajar dan baru belajar juga membuat menjadi youtuber insya allah insya allah video saya ini walaupun sederhana dan walaupun masih banyak kekurangannya insya allah bisa memberikan Motivasi Buat Diri saudara-saudara Dan insya Allah menjadi asmat Pendidaya buat kaum muslimin Di seluruh alam Oke okay, saya tutup video saya ini Dengan membacakan Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdika Asyadu an la ilaha anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh